ikhlas itu ada tiga tingkatan tingkatan yang pertama orang beribadah karena hanya mengharap surga dan neraka dia melakukan amal karena mengharapkan surga dengan segala janji keindahannya padahal surga itu makhluk makanya kata Rabi'ah Al-Adawiyah ingin kuporak surga itu biar maksudnya itu Orang beribadah itu hanya semata karena mengharapkan ridha Allah. Jadi tingkatan yang kedua itu hanyalah orang yang lillahi taala, dia berbuat amal karena mengharapkan ridhonya Allah. Ini tingkatan yang kedua. Jadi dia merasa masih bisa berbuat, walaupun tujuannya hanya untuk Allah. Ini makom yang kedua Dan adapun pun Makom yang lebih tinggi lagi Adalah ketika Anda sudah bisa Meninggalkan ikhlas itu sendiri Tarkul ikhlas Indal ikhlas Jadi sampai kembalikan semuanya itu Kepada Allah sudah Tidak merasa berbuat lagi sudah tidak merasa perbuatan lagi, tidak ada perbuatan lagi Semuanya gerak tangan ini, kehendak ini, semuanya adalah kehendak dan perbuatan Allah Jadi sudah tidak ada merasa ikhlas itu Ikhlas dari mana lawang kita hidup ini loh Atas hidupnya Allah itu sendiri Jadi kita itu tinggal menyaksikan tok sudah jadi kita tidak merasa ikhlas lagi, sudah tidak ada rasa ikhlas itu, karena kita sadar ini perbuatannya Allah, ini kehendaknya Allah, jadi semuanya adalah Allah. Jadi kita sudah meninggalkan rasa ikhlas dan hanya menyaksikan atas af'alnya Allah itu sendiri.